Tentu Anda tahu istilah nabza, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Nabza adalah zat yang bisa memengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. Bahkan bahayanya lagi, nabza bisa menimbulkan ketergantungan. Awalnya dari rasa ingin tahu, namun jadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Tahukah Anda ketika nabza disalahgunakan, artinya seseorang mengonsumsi obat-obatan nabza tidak sesuai dengan fungsinya. Tanya itu, penyalahgunaan nafsa juga bisa terjadi karena pengaruh lingkungan. Berbicara tentang jenis-jenis nafsa yang termasuk dalam golongan narkotika adalah kode, morfin, heroin, ganja, LSD, dan opio. Sementara nafsa golongan psikotropika adalah sabo, nipam, angel dust, dan ekstasi. Nafsa yang termasuk dalam golongan zat adiktif diantaranya alkohol, nikotin, obat batuk, dextromethorphan, pembalut trepus hingga lem aiborn. Ketika seseorang menyalahgunakan nafsa, dampaknya bagi kesehatan adalah penularan HIV hepatitis mengalami overdosis, bahkan risiko kematian. Secara sosial, nafsa bisa membuat seseorang nekat berbuat kriminal. Karir pun bisa melayang ketika seseorang terlibat nafsa. Belum lagi dampak ekonomi seperti terlilit hutang, uang habis, dipenjara, atau harus menjalani rehabilitasi. Untuk mencegah penyalahgunaan nafsa, pilihlah lingkungan yang positif. Bekali diri dengan pengetahuan tentang nafsa, termasuk nilai-nilai keagamaan. Jika ada masalah, jangan lari ke obat-obatan terlarang, tapi ceritakan pada orang terdekat. Isi waktu luang dengan hal positif dan berani katakan tidak pada narkoba. Mengobati kecanduan nafsa bisa dilakukan lewat berbagai cara. Pertama, pemeriksaan oleh dokter untuk tahu seberapa parah tingkat kecanduan dan efek sampingnya. Kedua, detoksifikasi agar 100% bebas dari konsumsi obat-obatan terlarang. Pada fase ini seseorang bisa mengalami sakit badan, mual, tekanan psikologis hingga sakau. Contohnya adalah sakau sabu yang terjadi ketika seseorang berhenti mengonsumsi sabu secara mendadak. Gejalanya sama kuatnya dengan kecanduan. Ketiga, stabilisasi atau pemulihan jangka panjang. Keempat, kelola aktivitas agar menjalani hari dengan normal. Tentu perlu kontrol dan perhatian dari orang terdekat agar mantan pecandu narkoba bisa lepas dari jeratan barang haram tersebut. Bijaksanalah dalam mengambil langkah. Mengonsumsi narkoba hanya akan memupuskan impian. Menjauhi narkoba sama dengan menyelamatkan masa depan Anda sesuai dengan kebijakan mutu keselamatan dan pertambangan lingkungan hidup dan energi PT Adaro Indonesia khususnya di poin 8, yaitu menjalankan upaya pencegahan pemakaian dan pengedaran narkotika obat terlarang serta pencegahan HIV AIDS di tempat kerja implementasi yang perlu diterapkan 1. pemeriksaan nafsa saat medical check up kedua melakukan inspeksi mendadak nafsa ketiga membentuk peer leader anti nafsa Keempat, sosialisasi kampanye anti pada pekerja termasuk memberikan pelatihan. Kelima, sosialisasi kampanye anti untuk masyarakat.